Balik lagi, balik lagi Kali ini gue main sama si Sweetbone aja Eksmas, seperti biasa ya Kali ini gue bermodalkan 190 rebet Bah, anjing, kali ini gue mau pola ya Polanya itu Bentar, ini kesini 10 aja dulu, kalem ya Kita pokoknya 10-10 aja udah polanya Di sini 10, 10, 10, tiga kali berarti 10-nya Langsung kita kosongin semua, kita baik ya Kalem-kalem aja, santai-santai coy Ini pola, ini sebenarnya sih pola ya pernah gue pakai ya, tapi gue coba di sini bagus juga, coy. Nah, gua waktu itu pakai pola ini tuh di CJus tuh, yang pastinya, kayaknya berlaku buat semua pragmatik di Boneanja, deh, nguning, nguning keren-kerennya. Oh ya yang pastinya ya, rekomend banget. gua lagi main di Boneanja satu nah, tiga delapan, waduh, santai-santai, kalem-kalem ya. Hmm. Oke, sekarang ini kita iniin 10 lagi. ini gini aja udah terus 10 10 10 gue uh. Ini bener -bener ini. Gak berit, gak berit. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa ya tadi sih udah gue coba beberapa kali dia berhasil ya masa ini kagak berhasil ini udah beberapa kali penyaringan kaget nah, kali ini gimana ya kita lihat dulu deh kayak keadaannya ada nih kayak gimana ya menurut piling kita juga coy. karena kalau mis misalnya begini piling kita dan isting kita tuh tetap harus digunakan enggak. Gak bisa kita ngandelin hoki itu nggak bisa coy. kalau hoki itu sekali dua kali, tapi kalau setiap hari kita dapat dulu uh, uh, itu bukan hoki. tapi jago. hehehe. Uh, uh, uh, mantap, mantap, mantap. tenang-tenang eh. Ya. Hmm, ini kita kosongin udah kita bayar aja. Ya. 20. dah gini-gini aja mau usah takut. kalem-kalem, santai-santai. ampun, naimo ya. Eh. kalau di sini tuh gua paling semangat, namanya polanya pola baik. kalem nggak dibayar di sini tuh pegel, ampun, nah kan? kali dua belas kali lagi, Oke Allah. Oke, lagi, Ini eh. ini, masya lumayan. awal yang indah sih ini harusnya. Eh. Lihat deh, kok oh, lagi gini aja, coy. Ternyata cocok. cok kira gua disinggung semua. Di sini juga mantap, coy. Nah, eh. kali 14, doang. Baru, gua puji-puji. Ayo, nah kan? Oh. Tega, tega. Ah, ayat, ayat. Doang, doang. Wey, ya. dong. Okay. Ya, elah kok ada perkalian. 2.000 kok ada perkaliannya loh. Ya ampun. Astaga, okay, 200. Ya, elah sekali Tuken doang loh. boro-boro ah, buat profit, ini. balik modal aja belum. Ya ampun. Ya elah puluh Anjing ini mah Eh, coy. Coy coy Oke, mantap jadi lagi terlalu apaan deh. Duh, 60 coy. Level 360 coy. bilang ya. Kalau 400 Aduh, ampun udah Wangi bobonya wangi Kalau kayak gini kita lanjutin lagi coy. kalau aja. kita coba lagi anjing. Tuh, wah ini gila gila apun naik eh, deh Bola ini ternyata berlaku di bonanya 138 eh, oh, tiga eh. coba di Zeus gue coba di sini juga sendiri ah akan bersih -bersih. apun naik mas salah nah, ah kaliannya dong ya dong perkaliannya anggur juga jadi tuh Aduh, lumayan coy hahaha mantap ribu coy Kruh, kurang lah kita lanjutin aja kita coba lagi coy masa cuma segini dong tapi kita main pelan pelan aja kayak gini ya so, sekali aja ya kayak aja nggak apa apa so, kalau kita ulang lagi aja kayak gini gak usah gak usah langsung dibarbarin deh ya. kalau aja serinya soalnya kan ini habis bagus soalnya kan takutnya jong gitu loh ya kan tetap aja kita tuh harus pakai ada rasa takut rasa kritis renjai takut kritis, bah. bahasanya bahasanya ngeri, ya. Bisa, coy. oke, Wih, ternyata, dong, nah. waduh, kagak berhenti berhenti coy 13 ribu. wah, saya gaji aduh, kurang nah, telat, telat, kebetulan mau tadi ya, lope, lope, boleh iya anjing kurang satu lagi ampun ya, naik mah kalau kita dapat kerapisan gua bakal bakal nolak itu aduh ini berlaku banget kalau kita berjalan nah, yang berponyet oke okay. waduh ya oke okay, lah eh. lumayan ya kalau sini baru kita baik kosongin semua coy tenang aja ya nah oke okay, mantap waduh lumayan lumayan jadi lagi ini pasti tuh kan Wah tega tega. Ini gue belinya profit uh, aja aja, begini aja, sini aja kali ya cukup ya. Gak apa-apa, dorong cepat dulu ya. Seratus. Kalau misalnya ini uh, ngelos, sengaja kita udah profit pakai curah itu apa-apa lah ya. Tapi enggak harus enggak sih. Pokoknya bok boleh boleh kan? okay, ya. Kalo aja, gak apa-apa lah, Segini aja ya, gak usah ditayakin ya. Ngeri ngeri aja. Bukan bukannya bukannya palsu, bukannya tapi kita main kritis. Bah, anjing, lagu banget bahasanya. Aduh, ampun, ampun, naik Nah, kan? Nah, kan? Nah, kan pilih gua bener. Yah, elah, ketaker banget, ketaker. Nah, mampus we 2012. Oke, setan, bayar. Anjing rada banget saya. Udah ya, gua Ayo masuk desa ya, masuk Wah, anjing Perkalian lu dong kayak kali tujuh belas ini alas, terus, terus, terus dua puluh ya. Tanya nah, ayo bisa ini bisa, gue yakin bisa ya, oke mantap, mantap, oke okay, bisa, nah, anggur-anggur jadiin, aduh, udah berapa kerus dua Eh, anjing balik modal ini mas, ayo dong, belas belas belas please. Mantap, pisang, eh, jamu monyetnya kena. Beuh, anjing. Profit, coy. Rp1.000.000, ya, nih. Kan. Nah, ayah, ayah. Sekiranya gue, kedua, nggak profit, ya. Meski punya, udah nggak sesuai konteknya pertama, tapi sebenarnya berhasil, ya. Tuh, ya. 12.000, anjing. Udah, kalau kayak gini, kita tinggal kabur aja, coy. Mau ngapain lagi? aduh, Gue yang pastinya main di bonanya 138, oke? Bye-bye.